Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, sahabat uh, Jumpa lagi dengan channel Orang Garut 9C Alhamdulillah uh, Cuaca hari ini sangat mendukung cerah sekali Mudah-mudahan kita selalu sehat Dan dimurahkan rezeki tentunya uh, Kali ini Saya berkunjung lagi Ke pinggiran Atau ke sisi gunung Untuk mencari Suasana yang sangat uh, berbeda. Wah, parah. Eh, sahabat, mungkin eh, video ngambil eh, Sekian, mudah-mudahan eh, bermanfaat, dan jangan lupa untuk didukung dengan cara di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.